Kondisi wajah berdarah-darah, back Real Madrid ini cuma minta ganti baju dan ingin terus bermain. Antonio Rudiger mengalami cedera cukup serius saat menyelamatkan Real Madrid dari kekalahan di markas Shakhtar Donetsk, Rabu 12 Oktober 2022. Petaka berawal saat back Los Blancos ini menyambut umpan Toni Kroos. Rudiger jatuh tersungkur, usai berduel dengan Turbin, Piper Schachter. Bek Internasional Jerman itu langsung ditangani tim medis di luar lapangan. Rudiger saat itu meminta ganti baju dan ingin kembali ke lapangan, namun dicegah Ancelotti. Rudiger tidak ingin keluar, dia ingin tetap bermain, kata Ancelotti dalam konferensi pers usai pertandingan. Dia memiliki luka di dahinya, tapi dia baik-baik saja. Dia senang karena mencetak gol penting, jelas Ancelotti. Matan back Chelsea disebut bakal menerima 20 jahitan di dahinya, menurut laporan Josh Luis Sanchez. Melalui laman Twitter pribadinya, Rudiger mengirim pesan untuk para penggemarnya. Apa yang tidak membunuhmu membuatmu lebih kuat? Aku baik-baik saja, terima kasih untuk semua pesanmu, tulis Rudiger. Rudiger tampil sejak menit awal, akurasi operannya mencapai 91%. Pemain 30 tahun itu memenangkan 7 duel, 4 tackle, 3 intersepsi, dan satu blok. Real Madrid dan Man City, dua tim yang pastikan tiket 16 besar Liga Champions. Separuh laga fase grup Liga Champions 2022-2023 telah tuntas. Manchester City dan Real Madrid jadi dua tim pertama yang memastikan langkah ke fase gugur. Real Madrid dan Man City sama-sama mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan. Jumlah poin tersebut sudah cukup memastikan langkah mereka ke babak 16 besar minimal sebagai runner-up grup. Sama seperti musim-musim sebelumnya, Liga Champions selalu menyimpan kejutan. Persaingan di fase grup musim ini pun demikian, ada beberapa hasil pertandingan menarik dan di luar dugaan. Seperti biasa, peta persaingan mulai terbaca setelah melewati 3 pertandingan di fase grup. Menurut rumus persaingan UCL, tim yang bisa memenangi 4 laga awal 12 poin kemungkinan besar bakal lolos ke babak 16 besar. Musim ini, tim-tim yang jadi favorit juara mulai terlihat, seperti Real Madrid dan Manchester City. Dua tim kuat ini berhasil mengamankan spot di fase gugur setelah menempuh empat pertandingan di fase grup Liga Champions. Real Madrid bermain imbang satu sama melawan Shakhtar Donetsk dalam partai match day 4 fase grup Liga Champions 2022-2023 yang digelar di Polish Army Stadium Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Shakhtar Donetsk memimpin lewat gol Alexander Zubkov di awal babak kedua. Namun, kemenangan tuan rumah Sirna di menit-menit akhir setelah Antonio Rudiger mencetak gol penyeimbang. Berkat hasil ini, Real Madrid masih kokoh di puncak klasemen grup F dengan poin 10, sedangkan Shakhtar Donetsk menduduki peringkat 3 dengan poin 6. Bruno Guimaraes bangga dikaitkan dengan Real Madrid, tetapi... Gelandang Newcastle United, Bruno Guimares, mengaku bangga dikabarkan masuk daftar belanja Real Madrid. Gelandang asal Brasil itu bergabung dengan Newcastle United pada tahun lalu. Namun, dalam waktu yang relatif singkat, Guimares berhasil menjadi satu di antara gelandang bertahan terbaik di Premier League. Sejauh ini, Bruno Guimares telah tampil dalam tujuh laga di seluruh ajang serta mencetak dua gol plus satu assist. Tak heran jika Real Madrid kepincut memakai jasanya. Kepada The Mirror, Gui mencoba untuk memberikan klarifikasi terkait rumor ketertarikan Real Madrid kepada dirinya. Dia mengaku tersanjung dikaitkan dengan Madrid karena menurutnya Los Blancos adalah satu di antara tim terbaik di dunia untuk saat ini. Real Madrid adalah klub terbaik di dunia, jadi menyenangkan rasanya dikaitkan dengan klub seperti itu, ungkapnya. Namun, Gui memastikan kabar yang menyebut dirinya akan pindah ke Real Madrid hanya sekedar rumor belaka. Dia menyebut bahwa tidak ada pembicaraan apapun antara dirinya dengan Real Madrid, jadi rumor yang beredar itu tidak benar sama sekali. Sekali lagi, itu hanya rumor saja. Tidak ada apapun antara saya dan Real Madrid. Tinduhnya. Real Madrid dipastikan bakal kesulitan untuk membajak Luno dari Newcastle United pada bursa transfer tahun depan. Saat ini kontrak sang gelandang di Newcastle masih sangat panjang, dan pihak The Magpies ogah melepaskannya di tahun 2023 nanti. Dan Slotty jelaskan kondisi cedera Rudiger, pahlawan Madrid di Liga Champions. Real Madrid hampir kalah oleh Shakhtar Donetsk pada lanjutan Liga Champions Grup F. Real sudah tertinggal 0-1 sampai waktu pertandingan sudah hampir habis. Menit 90 plus 5, Toni Kroos mengirim bola silang lambung ke mulut gawang Shakhtar dalam usaha mencari gol penyeimbang. Back Anthony Rudiger melompat, berduel dengan kiper dan back Shakhtar Donetsk pada laga seru Liga Champions. Rudiger memenangi perebutan bola udara dengan tandukannya yang menjadi gol. Tapi, tinju dan kepala kiper Anthony Trublin mengenai back team nasional Jerman. Rudiger tumbang, kepalanya berdarah-darah. Tak lama kemudian, waktu pertandingan habis, skor satu sama. Ibang dengan Shakhtar, Real menjadi rekor tak terkalahkan di grup F Liga Champions dan terus memimpin perolehan poin dengan nilai 10 usai pertandingan, pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti menyampaikan perkembangan kondisi bek Antonio Rudiger, pahlawan timnya. Rudiger mengalami luka di wajahnya, tapi ia sadar dan bisa bicara juga tersenyum, papar Ancelotti. "Golnya penting bagi kami. Kami memang mendorong Rudiger untuk maju dalam 5 menit terakhir karena kami menggencarkan banyak umpan silang. Bersama Militao, Rudiger ialah penanduk bola terbaik di tim kami," ucap Ancelotti selesai pertandingan. Sesudah melawan Shakhtar Donetsk di Liga Champions, Real Madrid pulang ke Spanyol untuk bersiap menyambut lawan lebih besar dan lebih lama dalam persaingan sepak bola. Madrid akan menerima Barcelona pada pertandingan bertajuk El Clasico minggu malam 16 Oktober 2022.